saya akan menggunakan Shopee Paylater teman-teman. Nih, saya ajarkan gimana caranya buat pakai Shopee Paylater teman-teman. Nih, coba kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini oh, kita cari dulu produk yang ingin kita beli ya teman-teman. Hmm. Kita cari dulu. Oh ya ini aja teman-teman nih uh, Kita masuk ke keranjang aja Di keranjang ini Udah ada yang pengen Saya beli teman-teman Nah kena checklist aja di sini, Terus Kita coba check out Terus Kita coba Pilih voucher toko ini teman-teman. Nah, itu digunakan ya teman-teman ya. Nah. Kan. Terus kita coba gunakan voucher shopee teman-teman. Nah, voucher nya digunakan juga. Habis itu kita klik tukar koinnya, teman-teman. Nah, ini teman -teman. tukar koinnya, teman-teman. per koin, habis itu kita tinggalkan pesan di sini, teman-teman. Ini, teman-teman, warna pink. Ukuran 5 6, teman-teman. Nah, berhubungan yang besarnya umurnya 5-6 tahun, jadi kita klik di situ, kita ketik 5-6 tahun. Nah, habis itu, nih, metode pembayarannya. Nah, di sini kita pilih nih, kita mau pembayaran lewat apa aja. Nah, berhubungan kita lagi membahas tentang Shopee PayLater. Jadi, kita pilih di Shopee PayLater, teman-teman. Nah, ini ada pilihannya, temen teman, -teman. Nih, baru sampai 12 kali nih, teman-teman punya saya nih, teman-teman. kita pilih yang satu bulan aja ini, yang bayar nanti ini satu bulan nih jangka waktunya. satu bulan habis itu kita konfirmasi. Nah. Sudah dikonfirmasi. Nah, di sini ada biaya penanganannya, teman-teman. Sebesar nih, teman-teman. Biaya penanganannya nih. Nih sebesar 1000 1000 tuh kita cek lagi sudah semua Oke okay, oke okay. eh okay. situ tinggal buat pesanan aja teman-teman nih -teman. hmm, 108.979 rupiah nah ini teman-teman ya. kita, okay. kita kita buat ya teman-temannya kita buat pesanan nah kita buat pesanan ini tinggal diklik sini kita tunggu dulu dia lagi loading Nah, udah masuk di sini teman-teman. Ini udah terbayar ya teman-teman. Itulah enaknya pakai Shopee letter teman-teman. Nah, kita tampilkan di sini ya teman-teman. Nah, tuh rincian. Nah, tuh kita cek tagihan saya. nah ini teman-teman nih tagihannya nih nah, tuh udah jelas ya teman, teman, sudah bisa dipastikan barangnya akan datang dan tunggu barangnya sampai datang barangnya sedang dikemas Oke sekian dan terima kasih